Apa kabar semuanya, semoga kalian selalu sehat, dan dibanyakan rezekinya, amin. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel, bengkel 27. Di sini saya akan membahas kelebihan dari mobil transmisi manual, yang jarang orang tahu. Transmisi manual, adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan mobil. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Kelebihan utama dari transmisi manual, yaitu, pada mobil transmisi manual, menghubungkan mesin ke transmisi dengan clutch rigid, dibandingkan dengan converter torsi pada transmisi otomatis, atau pan belt pada continuously variable transmisi CVT. Transmisi manual juga tidak membuang energi karena tidak ada pompa hidrolis seperti pada transmisi otomatis. Karenanya, mobil dengan transmisi manual umumnya lebih irit daripada otomatis atau CVT. Meski begitu perbedaan konsumsi bahan bakar ini sudah agak berkurang berkat munculnya. Locking torsi converter pada transmisi otomatis. Ketahanan pada transmisi manual memiliki sistem mekanikal yang lebih sederhana dengan bagian-bagian yang lebih sedikit daripada otomatis oleh karena itu perawatannya pun umumnya lebih mudah dan lebih murah selain itu transmisi manual tidak memiliki komponen elektrikal pompa dan mekanisme pendingin seperti pada transmisi otomatis dan ongkos perawatan kendaraan manual umumnya lebih murah daripada otomatis dan pada sistem pelumasannya pun Kebanyakan transmisi manual, bergantung pada Splash Lubrication Performa transmisi manual, umumnya lebih banyak menyediakan rasio gigi, gear ratio Kebanyakan kendaraan memiliki 5-6 percepatan gigi manual Sedangkan transmisi otomatis, biasanya hanya 4 gigi Jumlah gigi tersebut, yang semakin banyak akan semakin mengefisienkan konsumsi bahan bakar Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua.